Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat pagi, selamat malam Semoga konten ini yang akan saya review bisa bermanfaat Bisa menjadikan referensi, rekomendasi teman-teman Di antaranya yang pertama kita mulai Satu adalah Nissan Juke tahun 2012 Bertransmisi Matic Ajaknya di bulan Juli Panjang tahun depan Untuk alamat STNK alamat SNK Tangerang Kota dengan nilai pajaknya sekitar 5,1 kilometernya masih di kisaran 160 ribuan tapi serikut barangnya masih bagus rekomendasi kita jual harga 120 juta masih bisa nego teman-teman Oke, okay, selanjutnya kita ada Daihatsu Sigra tipe X bertransmisi otomatis warna putih, di mana kilometernya 90 teman-teman. Ini tahun 2017 untuk alamat SNK alamat SNK daerah Jakarta Timur. Ini kilometernya masih cukup rendah, sekitar 90000 teman-teman. Ini kita jual di angka 107 juta masih bisa nego ya teman-teman. Tahun 2017, Sigra X bertransmisi otomatik, warna putih. <tuh> Ini pajaknya masih bulan 7 juga panjang tahun depan. Oke, okay, selanjutnya tipe Suzuki Grand Vitara tahun 2006, teman-teman. Kilometernya 130.000, transmisi misi otomatik untuk atas nama perorangan. Ini nilai pajaknya 2.500, ya teman-teman. Untuk JLX -like ini pajaknya off dua kali, kita jual 78 juta rupiah. Nego santuy. Oke, okay, selanjutnya kita ada Grand Max Pickup ACPS yang 1500 Ini atas nama perorangan, alamat SMK Jakarta Barat, plat genap, kilometernya baru 89.000. Ini ACPS yang 1.000.000 ya, ini yang tipe standar baknya. Tidak riway. Sebenarnya sih malah lebih banyak yang tipe standar yang dicari orang. Untuk untuk STNK bulan 7, riway panjang kita jual 95 juta, teman-teman. Ini nilai pajaknya 2,2 teman-teman atas nama perorangan Jakarta Barat ya, teman-teman. Mudah-mudahan konten ini bisa menjadi bahan rekomendasi teman-teman yang mau beli mobil. Insya Allah harga di sini murah-murah. Dan juga... Kita ada kanter nih teman-teman. Kita ada Mitsubishi kantor tahun 2017. Mitsubishi kantor truk tahun 2017. Ini... Ini alamat SNK daerah Plate Purwakarta. Alamat atas nama perorangan. Ini FE 74 HD. Untuk nilai pajaknya Februari tahun depan panjang. Ini kita jual 285 juta masih bisa nego. Ini mobilnya warna hijau. Solar CC-nya 3900 teman-teman bakayu tapi dengan rangka besi sudah dimodifikasi ini cuman lagi di body repair ya ini mobil dijamin nggak bekas nabrak nggak bekas banjir ini mobil cuman di body repair ada yang lecet sedikit aja selebihnya tulang sasis aman dijamin nggak bekas nabrak insiden besar Oke teman-teman berikut yang tadi telah saya uraikan, semoga bisa menjadi bahan rekomendasi teman-teman, apabila ada yang salah mohon maaf dan mohon dimaklumi, saya tutup, wabillahi taufik walhidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses dari Rosa Auto, terima kasih sudah menonton.